dah. Astagfirullah. Itu rupanya. Ultraman apa aja itu? Enggak tahu. Enggak tahu. Masa enggak tahu ultraman apa itu? Enggak lah. Ultraman merah. Nah, ultraman Zero mana? Ultraman Zero? Yang di lo. Hmm, ini. Yang kecil apa yang gede? Hmm, bukan Enggak tahu yang kemana hmm, Enggak tau Enggak Sama ini banyak Banyak, warnanya warna apa semua itu? Hmm Warna Ini kan kenapa Kok di bagi potennya